Saya kadang ada khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar es krim lagi Berhasil. nanti. Ya tapi sebelum saya dilaporkan kabar es krim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. <tuh> Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf nih identik dengan goblom Kalau ada anak itu disuruh ini salah suruh lagi salah, sebenarnya salah Dasar buta huruf loh Artinya buta huruf tuh goblom. Kita tidak berpikir Tidak berpikir Masih ada waktu gak paham ya Kita berfikir sekali lagi Ini Nabi Buta Huruf itu maksudnya apa? Men, apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi Buta Huruf Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang Bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu Sekarang saya nanya ketika nabi ada di Wahiro, ini kan hadis nabi lagi bertapa datang malaikat jibril terus ikra ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal seperti teater yang bercerita melihat nabi beberapa jibrilnya datang pakai baju putih sorban putih bersih kan begitu lalu membuka satu kertas di hadapannya ikra. lalu jawabnya ini kan tidak menceritakan nabi pada suatu hari ketika saya sedang kholwa tiba-tiba saya kan bukan nabi yang cerita ini orang orang yang cerita apa dia hadir di gua itu ini kan persoalan sudah ini kita berpikir pakai jubah pakai sorban jahitnya gimana mana? <SILENCIO> Kayaknya tetor atau tetrek? <SILENCIO> iya Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu Kemudian buka lembaran kertas Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571 ditambah 40 tahun berapa tuh, tahun berapa tuh 571 tujuh tambah berarti tahun lima ratus enam belum ada kertas di dunia ini kertas tuh baru dibuat tahun 800 ratus abad keempat baru orang bikin kertas udah kemudian lagi Jikra, tulisan Quran itu turun Berbentuk tulisan atau ber, berbentuk Kaulan Gagal kan Gagal kan Waratil Quran Inna sanulqya'laika Kaulan Biar cerdas mikirnya Gapapa lah no. Iya Terlapor Baris krim <tuh> Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB, <SILENCIO> hanya saya yang tidak. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah, Iya, iya ya, kadang-kadang penghinaan Nabi kan kita. Ini kan juga sama. Udah, Nabi kalau iya Betul dia itu buta huruf. Kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa Kalau Allah tahu dia buta huruf tidak mungkin disuruh baca. Sudah berapa tuh? Ya, 4, kelima, Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, nah yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis di dalam huruf-huruf Al-Qur'an yang huruf al, apa namanya di awal surat alif lam mim ya kan ha mim ain sin qaf kenapa tidak alif berdiri sendiri lam berdiri sendiri mim Kenapa alif yang kan lam -hami digandeng? Ha mim misalkan. Terus ain sin kof nyambung kan. Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada roa, ro hamzah alif bengkok. Ada lagi roa alif, ro alif hamzah di atas alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim, ditulisnya Ibrahim, Ibrahim, Abraham, langkah nggak ada ianya. Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri? Saya suka-suka mereka. Atau atas petunjuk Rasul. Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Nah, ya, ya, saya ngem. Ya, besok. ya, iya, ini gara-gara yang kamu baca Kulasan nurul yakin soalnya Sudah Setelah itu turun Ayat Al Quran Kan yang pertama yang korang bisa merebekkan Lihat di kolak-kolak Kalau insya Allah Mira alak ikalurabu Kalau mau lihat di alam ambil malam Ya alam selesai Kalau Indal insya Allah letkol Kan nanti kemudian Nah, Ketika turun ke dalam Oh ini masuknya surat Al-Ala Setelah Al-Amanisim Siapa yang nyuruh ke situ Berarti bisa baca dong Betul gak Terus lagi Ketika Banyak banget nih Waktu Iqra Bertulisan Tulisan Arab yang ada dalam kertasnya jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai kotri a, ah, pakai kot kufi, iya <tik> adiwani, apa kot dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba tak tak ya nak sama gambar jukung. Ini menjadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa. nggak masuk akal. Jadi hadis itu. Dipertanyakan. Dari mana Anda tahu. Bahwa. Lagi ini. Jibril datang. Buka lembaran. Apa ngintek gitu. <laughs> Atau yang bercerita. Saya kira akan lebih. Lebih ideal lagi. Kalau. Hadisnya itu Nabi yang ngomong kuntu ani jibrilu Kan begitu Ini kan cerita ya. Itu persalahnya. Kan persalahnya Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir Jangan takut murtad dong Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir Jangan takut murtad dong Jangan takut murtad dong Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar